Wah, bunganya banyak nih, waduh, wah, aku yang dapat, aku dapat delisi banyak nih, makasih ya Allah, kamu telah memberikan aku rizi yang banyak, sehingga ya, bunga-bunga ini segar-segar dan banyak madunya. hai kamu lagi ngapain aku lagi aku lagi ngasak ngadu nih berubah nah kamu cari mana keren banget tuh aku habis main dari sana loh, oh, kok kamu nggak ngajak-ngajak aku sih mainnya hmm. kamu kan lagi asyik dengan bunga-bunga ini bah. aku mana berani aku ganggu kamu hmm. Oh begitu ya kamu emang baik banget Hai eh, eh ada gajah Hai gajah Hai teman-teman kalian ngapain sini Kamu lagi ini aku tadi awis dari sana betul lewat sini ketemu sama Iya mau kemana gajah kamu rapi banget dan keren banget sih Aku mau mau mau ini mau lihat bunga bunga yang segar ini boleh kan kau lihat bunga <hesitation> hmm. boleh saja sekarang boleh saja gajah Wee. eh kudani, kau dalil kamu kau mana uru-uru awal sih Iya kamu ke mana? Kuda ni, di sini. Jangan kita main nyus di sini. Main apaan? Main apa aja juga boleh. iya Kamu. Hmm. It right. kalian mau kemana? Oke lah, ya. kami hmm. mau ke sini dulu Lebah, boleh kan. Nanti nanti kalau kamu ganggu kamu kamu makanya enggak kenyang dadah new oh, ya udah lihat iya nanti main lagi sini iya nah, nah, nah. oh, ya. Kayaknya gak itu tuh enak juga, tuh waktu yang datang atas tuh kan, padanya lebih, lebih besar lagi kan? Kumanya suara, kau suara, kau suara, ternyata itu hari, hmm, nah, ini enak nah, aku nggak hai, eh, hai, kau aku, mana yang lainnya yang lainnya lagi pada itu, Ore, oh, oh, kamu udah datang ke sini ya, hmm, yuk kita main, kita main yuk, ayo nah, kita main, main apa okay, ya yang uh, seru, ya kita main apa aja, aku ya, kudanya yang udah kita asik ya, ada besar hai Ayo kita, yuk kita, aku main ini ya, ayo kita main yuk, aduh, neng neng neng, neng neng neng, kita jaga-jaga ya, ya kita jaga ding ding dong ding ding ding ding ding ding ding ding Ayo ya kita cari ini aja ya, cari apa kek, mm -hmm. wah aja ah, ya, aja, ya. ya cati gajah nanti rusak loh itunya mm -hmm. Jogin-jogin-jogin, nah, nah, nah, nah. kamu kenapa ya aku lagi bahagia nih, hmm. bahagia kenapa ya ceritain dong, ceritain dong